Sama aroma Vlog jadi hmm. hari ini tuh kita mau nganboxingin paket. Isinya apa? Pasti udah pada tahu dari judul videonya juga, karena sama saya pasti dikasih tahu juga dari judul. Oke, jadi nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak bicara, langsung aja kita buka soalnya saya juga nggak sabar pengen lihat isinya. Aduh, nah jadi ini dia isinya: isinya itu USD upside down buat si Anya, kayak leg biru ini upside downnya pakai punya limbah limbah se yz nggak tahu yz 125 atau yz 250. Tapi kayaknya sih sama aja katanya nggak ada bedanya kalau yz 125 sama 250. Ini yang tahun tua kayaknya di bawah 2001 eh di bawah tahun 2000. Jadi bukan yang tahu tahun muda. Ya, jadi si kayak biru mau pakai USD tapi bukan pakai real jam soalnya sayang juga buat pakai real jam kita cek dulu as-asnya nggak ada yang lecet nggak ada yang luka asnya kiri kanan bagian as aman gak ada yang luka sealnya juga masih bagus, lumayan bagus sealnya kiri kanan masih lumayan bagus ini cover masih ori kayaknya nah jadi ini dia cara ngukurnya gimana tingginya lebih tinggi dari tele standarnya WR ya iyalah orang punya YZ. jadi lebih tinggi telenya lebih tinggi dari tele maksudnya tapi ini nggak langsung dipasang hari ini paling hari apa baru dipasang soalnya mau nge-repaint ini dia triple clamp atas bawah mau direpaint biru candy terus sama cover shocknya juga mau direpaint biru candy yoi jadi ini tuh udah bersih udah habis dicuci terus ini juga udah habis dicabut-cabutin stikernya kan kemarin banyak stiker di sini. jadi udah dicabut udah dibersihin bekas-bekas lemnya. terus ini ini juga ini juga udah dibersihin pokoknya udah bersih tinggal cat aja lah jadi sekarang kita mau bawa ke ininya ke tukang cat untuk dicat jadi kita ke tukang bubut bawa ke tukang bubut terus cat baru dipasang oke jadi sekarang kita mau apa mau ke bengkel tempat itunya mau apa sih namanya mau ngelihat sianya. tadi motornya apa kemarin motornya udah dibawa duluan sama USD-nya, jadi mau di apa? mau dicek apa aja yang perlu dibuat, kayak bos-bos roda atau bracket, soalnya baru dibongkar tadi, ini lagi nunggu dijemput baru kesana. Oke, jadi ini udah kebongkar motornya, jadi motornya nanti nginep dulu, ya dua tiga harian lah, misalnya ini dari bongkar. Ternyata as komstirnya yang tadi itu yang dari USD itu udah PNP jadi nggak perlu dibubut lagi. Palingnya dibawa ke tukang bubut tuh cuma buat ngebubut lubang risernya buat ini, buat stang kan. Soalnya stang yang rental kan gede. Jadi apa? Mbak yang riser di bawahannya itu mau dibubut, dibesarin sama bikin pangkon buat kunci kontak. Soalnya kan tetap pakai kunci kontak kan jadi yang dirubah tuh cuma bikin dudukan pangkon kunci kontak sama apa ya tadi pokoknya kalau pangkon lampu sama pangkon speedo ini tetap pakai yang bawaan nih, nih tetap pakai pangkon yang ini yang bawaan cuma nanti dibikin plat plat buat dudukannya dibawa ke tukang bubut jadi dibubut dulu baru dicet udah dicet udah biar dicet baru dipasang seakan kalau dicet dulu baru dibubut ntar apa kecetnya malah luka kan karena kan di ini nanti jadi ini motor nginep dulu 2 tiga harian lah paling Senin atau Selasa baru jadi jadi nggak konten dulu tiga hari besok baru lanjut lagi soalnya besok baru apa baru mau dibawa ke tukang bubut komstirnya segitiganya lu kenal tuh beda banget ini mah ringan mp yang us tante tante berat pro mas di new pro as persilah udah pnp tinggal bikin dudukan kontak yang ini buat di sini Sipu -sipu Masih, di <tuh>. Yo guys kita lanjut lagi sekarang Jain siannya. Berarti bikin dudukan itu ke tukang bubut lagi. Uh -huh. oke jadi ini usd nya baru kepasang ini baru diambil tadi dari tempat sana ini udah kepasang yang belum itu apa ya ini apa buat dudukan lampu sama buat kunci kontak dudukan kunci kontak sama apa ya kunci stang buat kunci stangnya juga sama itu apa sih namanya ini bracket kaliper bracket kaliper depannya juga belum dibikin jadi ya kurang lebih seperti ini, sama yang terakhir tuh ngecat, ngecat juga belum. Jadi ini tunggu dirapihin dulu semua, dibikin apa, dudukannya semua, pangponnya karena kan harus dilubangin, harus di ini juga. Jadi nunggu semuanya udah pas, pak depan udah kepasang semua, udah rapi, baru dibongkar lagi dicat. Soalnya takutnya nanti kalau dicat dulu, terus dirapi-rapihin nanti malah catnya yang rusak. Jadi yang mending. Dirapihin dulu semuanya Beuh, jadi gagah anjir Jadi berisi gitu, kekar Dan untuk apa ya Untuk apa aja yang diganti terus total biayanya habis berapa Itu nanti dibahas di video yang part keduanya nunggu ini beres dulu semua udah kepasang semua udah dicet, pokoknya udah jadilah baru kita bikin lagi yang part 2nya videonya jadi nunggu apa beres dulu baru bikin yang part 2 Jadi kalau yang buat yang mau nanya-nanya harga harganya habis berapa totalnya sama apa aja yang dirubah nanti nonton aja yang part kedua baru apa <tuh> nanti dibahas di situ tapi lumayan banyak sih sirubahnya Enggak sedikit. Dari bos roda, dari pokoknya dari bawah sampai atas turuban semua. nggak ada yang nggak dirubah. Jadi kelihatan cakep gini ya, anjir. Ah. Jadi gimana ya? Berisi gitu, lebih padat lagi. Jadi untuk videonya sampai di sini aja dulu untuk yang part pertama. Oke. Okay. See you next video.